Informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah ya, gelap rasa Balaslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentu kita ke unggah pertama persahabahan. Ya, momen yang tentunya nggak bisa move on, kita melihat kekiutan, keromantisan yang selalu diberikan oleh Dedek Larti dan Kakak Bilan. Ini momen ketika di acara Cinta Abadi Leslam, ini Masya Allah luar biasa persahabat ya. Sayang dan cinta tulus yang diberikan oleh Kak Bilar terhadap Lesi Kejora, ini so sweet banget persahabat ya. Bikin baper kita semua, gimana khawatirnya seorang Rizky Bilar saat Dedek Al-Lesti hilang nih. Masya Allah dicariin ya. Dan saat ketemu langsung dipeluk dengan erat dan langsung dicium keningnya Luar biasa, ini membuat kita semakin bahagia dan bangga kepada Rizky Bilar Yang selalu sayang dan cinta tulus kepada Lesti Kejora Unggahan tersebut di-post kembali oleh akun Lesti Bilar Team Ada kalimat caption yang dituliskan Ah baper banget gimana khawatirnya si kakak saat dedek hilang katanya tuh Masya Allah para yang luar biasa Doakan selalu yang terbaik mudah-mudahan rumah tangga idola kita selalu diberikan kebahagiaan Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan doa yang terbaik diberikan dari sahabat Leslar Ada komentar dari akun Siti Sopia 2103 ada harunya, ada sedihnya, ada senengnya campur aduk Semoga jodoh dunia akhirnya sampai maut yang memisahkan Amin Dan berikutnya juga persahabat ya kita lihat Komentar lain diberikan dari akun Sylvia Aulia. Permata. Ya Allah episode kali ini benar-benar campur aduk Rasanya memang luar biasa persahabat ya Episode kali ini adalah episode yang terbaik nih Itu juga diungkapkan oleh Pak Ferry bilang menakun Instagram pribadinya mudah-mudahan untuk episodenya selalu panjang dan selalu memberikan menyuguhkan kabar-kabar baik, kabar-kabar bahagia langsung dari idola kesayangan kita. Dan untuk berikutnya juga persahabat kita lihat di sini ada momen juga yang diunggah oleh akun pecinta lelaki Aidi. Di sini mengunggah sebuah postingan momen ketika di acaranya Aarafia, masya Allah. Dan Kakak bilang sebagai bintang tamu nih Semua berawal dari acara ini langsung lost doll Mereka bercandanya Tuh Masya Allah kita lihat Tentunya baru saja Lesi Kejora bertemu dengan Gigi Para sahabat yang tentunya pertama kali awal ketemu Mereka sudah lost doll ya Bahagia terlihat dari keduanya Masya Allah luar biasa Semakin akrab ya baru ketemu aja persahabat ya akrabnya sudah luar biasa membuat kita bangga dan kita lihat persahabat ya di sini ada komentar dari akun Tinchan, ya kalau aku dengar dengar itu mereka kayak bahas tentang mereka yang sama-sama gampang nangis gitu min ujung-ujungnya bahas cara nangisnya dedek yang beda katanya masya allah Semoga sehat-sehat selalu untuk Dede Elesti dan Mama Gigi Serta Babang Tampan Arafi dan kakak Rizki Bilar Untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ada ungan spesial momen juga di acara offernya Dede Elesti ya Wow ibu negaranya Leslie Lovers emang cantik banget ya memakai gaun warna biru Dan kita lihat ada doa terbaik juga sehat selalu ya Dede Love love love masya Allah luar biasa persahabat ya tentu kemarin dari Elasti diundang ini bukan main persahabat ya yang undang ya aja Sultan dari Sumbawa kita perhatikan persahabatnya ada kabar yang tentunya diberikan dari akun Abi Narayan ini mengunggah sebuah postingan di IG pribadinya persahabat perhatikan ada yang bertanya di sini kayaknya ibu yang di tengah mau nangis ya kak ketemu dedek katanya tuh di sini ada sebuah jawaban Beliau adalah ibunya pengantin yang mengandung dan melahirkan Ed Biarizky. Beliaulah yang ngefans sama Lesti garis keras kayak kalian. Mau makan, tidur, bahkan mau apapun selalu puter lagu dedek Lesti kejora Dan apa kalian mau tahu? Fakta bahwa dedek Lesti di booking untuk acara ini dari tahun lalu awal. Sebelum dedek nikah atau bahkan sebelum dedek tunangan. Ibunya pengantin ngefans sama dede dari lagu pertama kejora, jadi begitu dengar kabar dede yang nggak bisa melanjutkan menyanyikan lagu keempat, lima dan enam, ibu rasanya terpukul dan nangis. Allah, luar biasa sebegitunya persahabatnya ternyata ibunda dari pengantin itu ngefans banget terhadap seorang Lesti Kejora. Makin terharu bahagia, mudah-mudahan selalu banyak yang sayang dan cinta kepada idola kesayangan kita.